Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online. Oke, baik. Sebelumnya, aku pengen mengingatkan, apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru, maka fix itu adalah penipuan. Kami tidak pernah memberikan dan meninggalkan nomor kontak apapun. Ya, jangan lagi ada yang ketipu. Baik. Hari ini masih banyak teman-teman kita yang pada belum tahu ya aplikasi pinjol yang hari ini mereka gunakan legal OJK atau tidak. Atau mungkin ilegal. Nah siapa yang hari ini sedang memakai aplikasi pinjol yang mungkin tenornya cuma 7 hari. Atau mungkin sedang mendapatkan biaya yang tinggi. Nah pada video kali ini kalian harus simak dan cek satu persatu ya. Apabila nanti salah satunya. Aplikasi pinjol yang kami sebutkan, aplikasi yang kalian pakai itu tidak masuk ke dalam aplikasi pinjol legal OJK, maka fix itu adalah pinjol ilegal. Oke, baik, langsung saja. Ini dia, kalian bisa melihat di belakang layar monitor. Oke, disitu perusahaan fintech lending, ya kan? Dan kita akan bacakan satu persatu supaya nanti kawan-kawan dan yang lainnya bisa tahu. Oke. Di situ, kalian bisa melihat nomor dan nama sistem elektroniknya. Di urutan yang pertama adalah aplikasi Danamas, dan yang kedua adalah aplikasi Infestri, dan yang ketiga adalah aplikasi Amarta. Di urutan keempat adalah aplikasi Dompet Kilat, dan di urutan kelima adalah aplikasi Bus.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 Nah, itulah tadi urutan 1 sampai dengan 10. Ayo, siapa yang makai salah satu di antaranya? Maka, fix itu adalah aplikasi pinjol legal OJK. Oke, lanjut di urutan ke-11, adalah aplikasi Finmas, dan di urutan ke-12 adalah aplikasi Klik A2C. Di urutan ke-13 adalah aplikasi Akseleran, dan di urutan ke-14 adalah aplikasi Amana ID.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 Dan di urutan ke-25 adalah aplikasi Indodana Lanjut untuk di urutan ke-26 adalah aplikasi Julo Di urutan ke-27 adalah aplikasi pinjam win-win Dan di urutan ke-28 adalah aplikasi dana rupiah Di urutan ke-29 adalah aplikasi Tara Live Dan di urutan ke-30 adalah aplikasi pinjam modal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 dan di urutan ke-37 adalah aplikasi Pinjam Yuk dan di urutan ke-38 adalah aplikasi Finplus. Di urutan ke-39 adalah aplikasi mi. dan di urutan ke-40 adalah aplikasi Pinjam Duit. Lanjut untuk di urutan ke-41 adalah aplikasi Dana Syariah dan di urutan ke-42 adalah aplikasi Batumbu. Dan di urutan ke-43 adalah aplikasi Cash Cepat. Di urutan ke-44 adalah aplikasi klik UMKM. Dan di urutan ke-45 adalah aplikasi Pinjam Gampang. Oke okay, baik kita pengen lanjut lagi untuk di urutan ke-46 adalah aplikasi Cicil. Dan di urutan ke-47 adalah aplikasi Lumbung Dana. Dan di urutan ke-48 adalah aplikasi 360 kredit. Di urutan ke-49 adalah aplikasi Dana Pala. Di urutan ke-50 adalah aplikasi Kredi Dan di urutan ke-51 adalah aplikasi Pintek.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 Di urutan ke-74 adalah aplikasi e 4 Di urutan ke-75 adalah aplikasi Indovan ID. Lanjut untuk di urutan ke-76 adalah aplikasi iGrow. Dan di urutan ke-77 adalah aplikasi Danai ID. Di urutan ke-78 adalah aplikasi Dumi. Dan di urutan ke-79 adalah aplikasi Lahan Sikam.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 maka fix apabila nanti salah satu aplikasi pinjol yang hari ini sedang kalian gunakan tidak masuk ke dalam rilis 102 aplikasi pinjol legal OJK yang tadi kita sebutkan maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal Nah banyak yang bertanya-tanya Bagaimana dengan aplikasi kredivo? aku laku, home kredit dan beberapa produk-produk pembiayaan seperti Shopee Letter, Shopee Pinjam dan lain sebagainya. Apakah mereka tidak masuk ke dalam merilis pinjol legal OJK? Akan kita bahas tuntas pada video yang selanjutnya. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.